Pura Luhur Pucak Dawa terletak di wilayah Desa Bangli, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Pura yang termasuk kayangan jagat ini menyelenggarakan Pujawali agang setiap tahun sekali, yakni pada hari Rabu Kliwon Muku Pahang yang tahun 2022 ini jatuh pada tanggal 13 Juli. Seperti sebelumnya, Pujawali Ageng di Pura Luhur Pucak Padangdawo akan berlangsung selama tiga hari, dan pada setiap malam selama berlangsungnya puja wali, diadakan berbagai pertunjukan kesenian Bali di samping tepakan Tadu Gede Mesola atau Napa Pertiwi. kemeriahan penyelenggaraan upacara Puja Wali di Pura Luwur Pucak Padang Dawe kali ini sudah mulai tampak sejak hari Minggu 10 Juli 2022 sore di mana beberapa tapakan ratu gede atau barong mulai rauh atau berdatangan tapakan-tapakan yang datang hampir bersamaan itu adalah tapakan dari petiga batanyuk Gunung Siku Beringkit, Bejeng dan Sulangai Mengiringi tapakan-tapakan tersebut, ribuan pembedat atau umat juga hadir memenuhi semua mandala di lingkungan pura luhur pucak Padang dawa yang membuat panitia Pujawali cukup sibuk mengaturnya. Pemedak begitu membludak dan tampak berdesak-desakan memasuki utama mandala pura untuk sembahyang, setelah dua tahun tidak sempat bersembahyang ke pura ini terkait dengan pandemi yang baru saja usai. Pada malam hari tanggal 10 Juli 2022 telah dilakukan upacara mendaki dewedara puro luhur pucak Padang Dawo dari puro yang ada di Banjar Gunung Kangin Desa Bangli Kecamatan Baturiti Tabanan. Puro Luhur Pucak Padang Dawo dikenal sebagai puro tempat Munas Pasupati atau kekuatan mistis untuk papakan barong. Maka dari itu, pada setiap Wali agang, tapakan barong yang menjadi sungsungan pemeluk Hindu di sejumlah kabupaten di Bali akan rauh atau datang ke pura ini. Ada sekitar 90 tapakan barong biasanya berkumpul di pura ini. Tapakan-tapakan itu berasal dari pura-pura yang ada di Kabupaten Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, dan Jembrana. Di buruh luhur puncak Padangdawo terdapat tapakan dengan figur pewayangan seperti Anila, Hanoman, Sugriwa, Rawana, Sempati, dan lain-lain yang jumlahnya 9 dan dikenal dengan sebutan Dewata Nawasangga Pada puncak Pujawali selalu ada upacara unik dan menarik untuk diikuti dan disaksikan yakni upacara mesuci kebeji pada saat mana tapakan dewata Tenawa serta puluhan tapakan barong yang hadir beriringan menuju Puro beji. Itu merupakan pemandangan religius yang sangat menarik. Pura Luhur Pucak Padangdawo berdiri di atas perbukitan di desa Bangli yang berjarak sekitar 45 km dari Denpasar atau 25 km di sebelah utara Tabanan tempat ini bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 hanya saja pada saat Pujiwali Ageng tempat parkir yang disediakan tidak memadai sehingga sebagian pemberdek harus memarkir kendaraan di pinggir jalan yang agak jauh dari lokasi Pura nama Padang Dawo berasal dari kata Padang dan dawo. Padang berarti cahaya atau sinar, sedangkan Dawo berarti panjang dan luas, sehingga pucak padang Dawo diartikan sebagai puncak yang memiliki pancaran sinar yang panjang dan luas di alam ini. Setelah dilakukan perbaikan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir ini, pura luhur pucak padang Dawo sekarang tampak lebih megah kata-letak gelungkuri yang diapit dua candi bentar dengan undakan-undakannya yang banyak menyerupai Pura Parahyangan Agung Jagadkarta Bogor selain itu Pura Luhur Pucak Padang Dawo juga memiliki gerbang baru yang lebar dan megah menghadap ke selatan posisi wantilan di sebelah timur Pura juga digeser lebih ke timur sehingga halamannya menjadi lebih luas dan bisa dijadikan tempat pementasan tari sakral massal. Bagi penggemar kuliner, acara nangkil ke Pura Luhur Pucak Padang Dawo pada saat Pujawali Ageng juga bisa dimanfaatkan untuk menikmati beragam jenis kuliner yang dijual oleh puluhan pedagang di tempat yang disediakan di sebelah selatan Pura